Jadi air perasan jeruk nipis ya satu butir ditampung di sini setelah kita peras ya Kemudian dua sendok beras dan dua sendok ketan putih direndam kurang lebih selama satu jam ya Biarkan sampai dia lunak sedikit ya Kemudian ingat ini air jeruk nipisnya. Ini rendaman beras dan ketan putihnya ya. Ya, setelah 30 menit kita rendam pakai air hangat ya. Kita masukkan Lalu kita blender ya, sebentar aja. Kemudian kita angkat, kita tuang di sini. Ini hasilnya yang sudah kita buat tadi ya. Jadi, sebentar lagi kita coba pakai ya.